kembali lagi di channel Enjoy Channel, oke saya di sini akan memberitahukan tutorial cara cara apa ya cara cobol WiFi gini caranya, is, yes. nah, masuk ke -nya. ini sini ada gua kita masuk ke Azwa Oke, caranya begini nih. Kita masuk ke pengaturannya Kita ke tingkat lanjut. Oke. Kita pencet pengaturan IP statis. Nah, di sini kita, guys, kita ubah. Di sini ubah coba aja serah kamu ubah kembali 01 gitu kebahagiannya udah ini gini aja gini ya. hit. Okay. kita hit Oke okay kita Oke guys selamat Anda kenapa yang kenapa enggak bisa